dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Dan pasti Abang Imin juga akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya cidukan vitamin bahagia dari Leslar Family. Di kabar pertama persahabat kita awali dengan tentunya cidukan dari Om Izhari yang sedang diwawancara Ini menyampaikan tentunya persahabatnya tentang BBL BBL memang luar biasa Anak yang sangat-sangat membuat semua orang pasti happy Makin hari BBL makin menggemaskan. Apalagi kata Om Izhar Abang L itu memang persahabat ya Beneran nurun dari sifatnya Papa B Yang gampang bergaul Apapun yang dilakukan oleh orang BBL pinter dan cepat persahabat ya Bisa menerukan Masya Allah mudah-mudahan ya BBL selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Momen ini pun kembali oleh akun Sendal Putih Bilar Kita simak juga kalimat caption yang ditulis di unggahan ini Masya Allah, Abang L itu beneran nurunin sifat papanya yang gampang bergaul Sama siapapun dan gak rewel meski ketemu orang baru Masya Allah, kita emang selalu bangga dengan Abang Fatih yang sama siapapun Tidak pernah menangis, ini hebat banget Kemudian juga bersama selanjutnya kita lihat ada cidukan vitamin semalam Papa Bi dan Bunda Lesti Kejora Semalam lagi meeting bersama Korudi Salim Masya Allah ini membahas soal Entertainment Kita doakan saja mudah-mudahan proyek apapun Selalu dimudahkan, selalu lancar Amin, Iyarabbal Alamin Dan setelah meeting bersama, kita lihat Bunda Lesti terlihat lagi karaokean Lagi nyanyi, Lesti Kejora konser dulu katanya itu Masya Allah persahabat Alhamdulillah kita melihat kebahagiaan dari Leslar Family Semalam lagi pada karaokean Bunda Lesi kejora lagi konser katanya tuh Ditemani Om Izari juga semuanya persahabat ya Ini habis meeting Dan kita lihat juga begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Sandrinaldi mengatakan Masya Allah suaranya Bunda Lesti Emang selalu membuat kita bangga Dan tasnya kagum dengan sasak lesti Kejora. Kemudian juga tanggapan dari Hakani Yati Masya Allah Suara dedek bagus banget Udah bikin merinding Biar seuprit semoga semakin sukses Leslah rezekinya Semakin dilancarkan berkah berkabarukah Buat keluarga kecilnya Amin Allahumma amin Masya Allah Kita lihat juga selanjutnya Cidukan semalam Ternyata bukan hanya Bunda Lesti saja yang tentunya menyumbangkan suaranya. Ada juga Papa B yang tentunya ikut karaokean, ikut bernyanyi, Masya Allah para selalu mendapatkan kebahagiaan dari Lestler family, ditemani oleh Om Izhar, kita makin bangga. Ditunggu banget ya duet antara Lesti dan Bilar, sudah merindukan momen-momen spesial romantis dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat di kolom komentar Begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Idaskorniati9 Sebenarnya suara Papa B kalau nyanyi lembut Enak didengar di kuping Jadi kangen pandangnya Fatih dua lagi Jadi Masya Allah semuanya merindukan Semuanya menantikan Papa Bi dan Moonles itu duet barang, persahabat ya. Doakan saja. Semoga Leslar Music kembali menyuguhkan kejutan untuk warga Konoha Kemudian juga selanjutnya persahabat kita lihat nih, finally, Masya Allah, persahabat ya, potret kebersamaan idola kesayangan dengan Karudisali. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan semalam dimudahkan, dilancarkan dan sukses. Kita selalu menunggu kejutan yang disuguhkan oleh Leslar Entertainment. Yang paling dinantikan oleh warga Konoha dengan vlog-vlog terbarunya Bismillah, Leslar bangkit, persahabat ya Doakan, support, dan dukung yang terbaik untuk Leslar Mudah-mudahan semakin banyak, semakin solid, semakin kompak dukungan dari Leslar Lovers Dan kita lihat juga persahabat, ya berikutnya nih Ada tentunya Cidukan Ini video lama nih persahabat ya namun pasti kalian juga pasti inget banget video ini Ini momen ketika saat Papa mau live di jam 23.00 persahabat Itu kata Bunda Lesti, ini Masya Allah banget ya Momen yang sangat juga membahagiakan warga Konoha Bismillah, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat, bahagia Dan apapun yang dilakukan selalu lancar Dan mudah-mudahan juga kita semua selalu diberikan kebahagiaan